Welcome to Samalona Seafood lesti kecewara Alhamdulillah persahabat ya Bunda El Dengan Papa Bi Bersama Bibi El mampir ke Samalona Seafood Ini yang dibilang oleh Papa Bi ya Bahwa akan tentunya ke Samalona Seafood Bareng istri saya Masya Allah akhirnya mereka bertiga mampir ke restoran Samalona Seafood. Mudah-mudahan apapun yang dilakukan oleh Leslar malam hari ini... ...selalu diberikan kesuksesan, kemudahan, dan kelancaran. Amin. Kemudian juga, persahabat, ya, vitamin sebelumnya kita dapatkan... ...dari Papa B yang lagi ngajarin BBL berjalan. Wow, BBL lagi belajar jalan bareng Papa Bilar, Masya Allah... Pinter banget ya Bang Fatih, Masya Allah Luar biasanya doa terbaik yang selalu kita berikan kepada Leslar Family Momen ini pun diunggah kembali oleh akun dunia Leslar Kalimat Caption pun dituliskan Masya Allah Semangat Abang, bentar lagi bisa lari-lari nih Main kejar-kejaran sama Papa Bunda, Masya Allah kita selalu mendoakan ya Buat BBL, buat Papa B Dan buat Bunda L Mudah-mudahan selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik Amin Dan selanjutnya bersahabat kita lihat juga Banyak komentar-komentar negatif juga Yang tentunya diberikan oleh haters dan netizen kepada Leslar Terutama Papa Bilar Kali ini berkomentar mengenai video Saat Leslar setelah main jeski bersahabat ya, Ada sebuah kalimat komentar Ya Allah Bilar, Lesti kan kecil, kenapa nggak digendong aja? Masalah gini aja persahabat ya Tentunya netizen selalu membesar-besarkan Belum tahu yang sebenarnya Kita lihat persahabat dari akun mustini underscore 92 mengatakan Dipegangin kok cuma nggak sempet aku rekam Bilar sayang banget sama Lesti Tuh persahabat ya karena ini videonya hanya sepotong, jadi nggak tahu yang sebenarnya bagaimana. Papa Bilar itu memegangin bunda Lesti Kejora. Bilar sangat sayang banget sama Lesti. Ini yang melihat secara langsung yang memvideokan persahabat dia. Ya. Jadi orang-orang yang belum tahu kebenarannya, orang-orang yang tentunya tidak tahu dengan Lestlar, jangan asal berkomentar. Arah komentar kalian bisa jadi itu menggiring Ovi nih persahabat Yuk sama-sama kita doakan Mudah-mudahan Leslar selalu sehat dan selalu bahagia Amin Kemudian persahabat kita lihat juga sebelumnya Ada tentunya kabar yang lagi viral mengenai postingan Bunda Lesi kejora yang membawa tas tiga sekaligus tidak dibantu oleh Rizky Billar, netizen memang selalu ada aja kelakuannya yang selalu mencari celah kesalahan Leslar kali ini persahabat dia masuk Akun gosip untuk kabar viral Bilar kembali jadi sorotan yang tak bawa apapun Saat Lesti bawa tas tiga sekaligus saat berangkat liburan Baik Free Jet ke Bali Dan kali ini Mbak Meriska bersahabat ya Ini langsung turun tangan di situ dikatakan Sok tahu you orang semua woi netizen julid itu tas dibawa pakai jari kelingking juga bisa. Lesti tuh buru-buru banget karena dia gak enak telat sama saya satu jam. Bilar juga udah suruh nunggu, si Lestinya yang gak mau nunggu karena buru-buru. Lihat full video dia aja bilang maaf ci telat. Dan anak buah kapal saya mau bawa tasnya aja, Lesti kagak kasih. Dia bilang kagak usah enteng, jangan sok tahu kalian-kalian kalau nggak tahu apa-apa. Ampun, urusin-urusan kalian sendiri. Tuh, perstahabat, ditegaskan lagi ya, bahwa untuk kejadian sebenarnya, memang Bunda Lesti Kencora itu awalnya buru-buru banget karena dia nggak enak telat nunggu Kak Mir itu satu jam dan Papa Bilar juga sudah suruh nunggu tapi ya Bunda Lestinya nggak mau karena buru-buru persahabat ya. Sekali lagi untuk para netizen Yuk hati-hati bermedia sosial Jangan sampai tentunya kalian memfitnah Lesti dan Rizky Bilar karena kalian tidak tahu fakta dan kejadian yang sebenarnya sebagai fans sejati, kita semua persaingan, yaitu sama-sama kita menjadi garda terdepan Leslar, tetap support dan tetap dukung karya-karyanya, dan doakan untuk rumah tangganya. Mudah-mudahan selalu bahagia. Amin. Kita masih menunggu, cedokan terbaru hingga kabar baik berikutnya. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel YouTube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar menarik, kabar terbaru, dan bahagia dari Leslar, tentunya.